Ku ucapkan padamu Wahai orang yang pernah paling aku sayang Ku lepas dirimu dengan ikhlas Moga Tuhan jagakan dirimu dan dia Ku datang memberikan selamat Walau langkah kaki kamar Untuk kamu aku datang Semoga dirimu bahagia dengan ikhlas semoga engkau dan dirinya bahagia Kini kita hanya teman yang biasa Dulu kita bisa berencana Tapi Tuhanlah yang Hidup terus berjalan Engkau telah kurelakan Pada Tuhan semua ku pasrahkan Ucapkan padamu, wahai orang yang pernah paling aku sayang. Bisa berencana Tapi Tuhanlah yang menakdirkan Hidup terus berjalan Engkau telah kurelakan Pada Tuhan Semua ku pasrah Menggangkau dan dirinya. Ba